Kita khawatir masih banyak saja oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kesusahan saudaranya sendiri Dengan cara menipu orang lain Baik kami juga pengen mengingatkan Bahwasannya kami dari channel youtube info pinjol terbaru hari ini tidak pernah meninggalkan Dan memberikan nomor kontak apapun kepada siapapun Jadi apabila nanti ada yang mengaku aku dari channel youtube info pinjol terbaru Maka fix itu adalah penipuan Baik ya yeah. Hari ini masih banyak yang panik Panik karena belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi-aplikasi pinjol. Dan hari ini masih banyak yang ketakutan. Yang tidak bisa mengontrol rasa paniknya. Sehingga menyebabkan stres berat. Ada hari ini yang sudah mengalami stres berat. Dan akhirnya mempengaruhi ke semua sisi kehidupan kita hari ini. Kita jadi susah untuk berkonsentrasi. Kita jadi sudah susah untuk bisa tidur nyenyak, ya kan? Dan akhirnya, kita tidak mendapatkan uh, jam istirahat yang tepat yang dibutuhkan tubuh kita hari ini. Kenapa? Karena kita masih membiarkan diri kita sendiri, ya, untuk memikirkan sesuatu yang belum tentu pasti terjadi. Yang sudah pasti terjadi saja, masih bisa kita cari solusi, apalagi yang cuman hanya memikirkan sesuatu yang belum tentu pasti terjadi. Nah. Pada video kali ini masih banyak yang panik karena hari ini terus-terusan mendapatkan teror ya dari berbagai macam nomor dan hari ini untuk orang-orang yang tidak pernah mengalami masalah seperti ini sudah pasti tentunya akan stres ditambah lagi harus menyembunyikan sesuatu yang hari ini orang kita itu takut kalau orang lain tahu ya karena kita udah punya hutang di aplikasi-aplikasi pinjol. Ya minimalnya kalau untuk yang ibu-ibu tuh takut banget kalau suaminya tahu ya. Hari ini dia udah minjol gitu ya kan. Atau mungkin hari ini udah menggunakan peleter yang gak jelas dibelanjakan kemana. Nah untuk menanggapi rasa panik seperti ini. Ada beberapa langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Supaya mengerangi beban mental kalian hari ini. Jadi kalian harus bisa melakukan beberapa hal. Yang bisa mengurangi ya beban mental, beban kejiwaan Kalau beban kehidupan kita memang harus bekerja ekstra Supaya kita menambah penghasilan Yang terpenting hari ini bagaimana caranya kita bisa memperbaiki mental kita terlebih dahulu ketika sudah rusak Karena kita terus-terusan memikirkan ya bagaimana, bagaimana, bang ini bagaimana Hari ini lebih banyak paniknya Ketimbang men, ingin menambah wawasan ya supaya bisa mengantisipasi rasa panik tadi Nah untuk kawan-kawan yang hari ini panik ya Coba untuk yang pertama itu jujur dulu kepada orang-orang terdekat di sekeliling kalian Ayo siapa nih yang mungkin hari ini belum berkata jujur Mungkin kalau yang si suami coba berkata jujur kepada istri. Yang istri coba berkata jujur kepada suami. Setidaknya itu nanti akan membantu mental kalian bisa pulih. Ketika orang-orang yang ada di sekeliling kalian itu mengetahui. Dan jangan marah nanti kalau mereka itu tidak membantu. Toh ini juga memang salah kita dari awal. Kita tidak menggunakan beberapa pertimbangan ketika menggunakan pinjol atau mungkin peleter-peleter yang lainnya. Coba untuk jujur terlebih dahulu. Itu yang pertama kepada orang-orang semua yang ada di sekeliling kita. Nah untuk teman-teman yang sudah disebar data sama aplikasi pinjol ilegal. Atau mungkin untuk teman-teman yang kontaknya sudah mendapatkan informasi bahwasannya kita hari ini punya hutang di aplikasi tersebut. Coba untuk bersikap tenang dan dewasa. Dewasa yang bagaimana bang hari ini? Coba kita lebih legowo saja kita lebih ikhlas saja ketika mereka bertanya mengkonfirmasi kepada kita jelaskan saja iya memang gua minjol di aplikasi yang ternyata ilegal hari ini ya apabila ada nanti nomor-nomor baru yang menyebarkan data pribadi saya tolong untuk tidak direspon sekalian tidak ada masalah ya dan hari ini coba untuk kalian yang terus-terusan memikirkan pesan-pesan yang masuk ke dalam handphone kalian Coba untuk meminimalisir dan memikirkan sesuatu yang mereka kirimkan begitu. Karena dibaca atau tak dibaca, di awal kita juga sudah tahu memang punya hutang di aplikasi itu. Jadi kenapa kita harus ya membaca itu, membaca teori mereka, membaca pesan-pesan yang mereka kirimkan ketika itu nanti bisa mengganggu cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan. Yang nggak usah dibaca aja sekalian, atau mungkin mereka bolak-balik menelpon kalian. Di awal silahkan diangkat, konfirmasi bahwasannya hari ini kita memang belum punya uang. Selesai sampai dengan di situ. Lantas bagaimana bang? Nanti kalau mereka terus menelpon, ya angkat saja untuk di tahap awal. Ketika itu sudah mengganggu jam-jam kerja kalian, mengganggu jam-jam kalian berkeluarga, bekerja dan ini segala macam tidak usah diangkat. Bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan hutang di aplikasi pinjol ini kalau mereka pun terus-terusan mengganggu jam-jam bekerja kita. Jadi hari ini intinya perbaikilah diri sendiri terlebih dahulu. Supaya kita bisa membayar satu persatu. Kalau hari ini kita masih tetap terbelenggu dengan ketakutan-ketakutan yang kita ciptakan sendiri. Hari ini banyak ya yang seperti itu. Banyak yang takut didatangin DC. Padahal ya kalaupun ketemu apa salahnya kalau kita harus uh, bersikap kooperatif ya ketika memang mereka datang dengan baik ya. Anggap saja itu merupakan salah satu cara kita hari ini untuk menambah silaturahmi. Kan gampang. Nah untuk yang takut disebar data tantang saja sekalian. Kalau memang kalian melakukan penyebaran data pribadi saya ke semua kontak-kontak dan kalian mempermalukan saya maka saya tidak akan membayar lagi hutang di aplikasi kalian nah kan jika memang seperti itu jadi tidak ada lagi sebenarnya yang harus kalian gelisahkan tapi memang ini berat untuk yang tidak mau keluar dari zona aplikasi pinjol jadi masih terus membiarkan dirinya menjadi budak dari aplikasi pinjol ya masih membiarkan uh, mencari dana talangan ke sana dan kemari mengutang ke sana kemari sehingga akhirnya menambah beban lagi kalau sudah menambah beban sudah pasti akan menambah beban pikiran itu otomatis ya kan jadi hari ini aku pengen mengajak kalian itu untuk memperbaiki mental terlebih dahulu supaya nanti kita tidak salah langkah supaya kita bisa berkonsentrasi Ya, supaya kita bisa memilih langkah apa untuk kedepannya ya kan dan gue yakinlah ini orang-orang yang menonton video-video ini orang-orang yang memang sudah merasa gelisah orang-orang yang sudah memang merasa panik dan memang mau menyelesaikan masalah ini dengan baik hanya saja memang kemampuan membayar kita lah hari ini yang masih cukup kecil ya kan dan ingat masalah pinjol ini tidak besar bolak-balik gua sampaikan pesan ini supaya jangan ada lagi korban yang berjatuhan hanya karena masalah pinjol masalah pinjol hutang pinjol ini kecil terasa besar karena kita belum punya uang oleh sebab itu kita harus lebih giat lagi mencari uang supaya kita bisa melewati satu persatu badai permasalahan hidup yang hari ini sedang kita hadapi Oke okay, ya jadi udah cukup jelas di video kali ini yang harus kita perbaiki terlebih dahulu itu adalah mental dan cara berpikir kita supaya kita tidak salah langkah ya apapun hari ini yang kita kerjakan gua mengajak kalian semua tuh untuk membersihkan niat meluruskan pikiran ya kita akan bayar nanti ketika kita memang sudah mampu